Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gusma Kreatif. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tentang uh, pemrograman desktop ya, yaitu membuat radio button, kemudian kita simpan dan masuk ke listbox Oke, langsung saja kita praktek ketik uh, pilih file new project, kemudian kita pilih Windows Form App di sini. Kita pakai Windows Home App Net Framework yang ini ya, kemudian kita ganti namanya latihan. Latihan 2, oke. Okay. Di sini tempat penyimpanannya teman-teman bisa tentukan sendiri mau di D apa di apa ya. E, saya tetap di sini, kemudian saya create. Setelah itu e, kita akan mendesain tampilan. Oke, okay, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini kan tampil seperti ini kita akan mendesain tampilannya. Oke, okay, untuk yang pertama kita buat uh, nama judulnya dulu ya biar enak di sini program uh, program sederhana sederhana input radio button. Oke, okay, seperti ini kita geser ke sini. Kemudian kita akan buat di sini grup ya. Grup untuk ngegroup radio button-nya disini kita buat seperti ini Oke okay, kemudian kita buat di sini masukkan radio button-nya kita copy kita paste di sini nanti ada laki-laki ada perempuan ya so, kita buat dua kemudian kita buat button-nya eh uh, sini kita buat button-nya kita batannya nanti ada dua gambarannya simpan dan hapus kemudian uh, untuk ditampilkan di mana tampilkannya kita pakai list box di sini uh, ini konsep simpan uh, tapi tidak menggunakan database ya masih biasa kemudian kita tarik biar gak terlalu lebar di sini nah di sini kita kasih nama group boxnya ini kita kasih nama rbt oke di sini kita kasih nama uh, r laki ya laki kemudian biar bingung di sini laki laki untuk teksnya laki laki laki kemudian untuk di sini perempuan perempuan oke untuk di sini kita ganti nama r laki laki Oh, R radio button ya. Radio button, button jika dok uh, dot ceket ceket sama dengan true then maka ini sepertinya salah. Kayaknya ini harus diganti tadi, namanya R laki ya rbt-laki ya maafin tadi pantesan nggak muncul harusnya muncul rbt-laki eh, jika sama dengan kita tampilkan tesnya rbt eh, kita tampilkan teksnya rbt-laki kita panggil kemudian dot-text kita ambil teksnya selain itu jikannya kita kita isi ee, mohon maaf di sini else selain itu karena kita cuma dua ya jikannya ee, maka akan tampilkan rbt perempuan dot text ya di sini text Oke ee, kita akan tampilkan tampilkannya mana misalkan kita atau message box message box ya di sini bisa menampilkan ke message box Jadi kalau kita coba dulu ya Tampilkan ke message box show Nah kita di sini akan menampilkan dulu nah, di sini kita misalkan jenis kelamin lamin, lamin Tt2 maka di sini pakai plus coba eh, bisa panggah di sini jika Nah, biasanya sih pakai dan dan jika gitu ya dan dan jika nah di sini e, dan dan kita tanda plus di sini F, B, C, R, F. Nah ini ya Ini kita masukkan taruh sini Karena kita menggunakan uh, message box ya Coba kita running terlebih dahulu uh, Jenis kelaminnya udah muncul belum? Kita simpan Nah jenis kelamin laki-laki Dia menampilkan message box ya laki-laki namun di sini kita akan masukkan ke list box -nya. caranya masukkan list box nya list box satu oke e, kemudian item ya ini add kemudian di sini masukkan jk Oke e, sudah berhasil kita coba tes dulu tes kita simpan laki-laki di sini jelas kelamin laki-laki ya karena kita nggak matikan tadi perempuan jenis kelamin perempuan ya uh, oke okay, eh uh, di sini udah nampil uh, di lisbuknya juga sudah nampil kita perbaiki ini uh, jenis kelamin laki-laki di sini tambahin berhasil disimpan simpan silahkan cek kembali balik uh, Kemudian kita akan buat di sini hapusnya. Hapusnya cukup mudah. Kita panggil aja listboxnya di sini. Kemudian kita hitam. Nah ini kita panggil. Kemudian kita clear. Jangan salah ya. Clear. Nah ini sudah jadi. Ya. Sekarang kita running. Oke. Okay. Nah, kita clear. Kita running. Nah. Ini sekelamin lagi-lagi berhasil simpan, Siman ya ini misalnya ya silahkan cek kembali Nah ini yang perempuan Oke kita hapus nah, Data berhasil dihapus Kasih message box lagi disini nah, Message box Dot show Ini Kasih data berhasil Dihapus Hasil Dihapus Oke, okay, uh, kita save Coba kita start running. Hmm, kita simpan. Oke, okay, kita simpan lagi. Oke, okay, kita hapus. Oke, okay, data berhasil dihapus. Oke, okay, itu ya. Mungkin cukup sekian uh, tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.